Selamat listrik Bosku Kita berjumpa kembali Bosku ya Sudah beberapa minggu Bosku ya satu atau 2 minggu Bosku ya Saya nggak mereview Sepeda atau motor listrik Bosku Kali ini saya akan mereview Sepeda listrik Bosku Keluaran dari sanris Tipenya itu Bosku Produk ini Saat ini Produk yang Laris Bosku Banyak dicari orang Bosku banyak yang menggunakan produk ini bosku hijau bosku lagi booming bosku nah kita bahas bosku ya untuk spesifikasinya bosku spesifikasinya sunfish ini menggunakan BLDC buk 400 watt 48 volt bosku kita bisa cek bosku kita cek di sini bosku kita lihat bosku kita lihat bosku ini bosku ya bosku ya, jelas 400 watt, 48 volt bosku nah, untuk baterainya sendiri masih menggunakan lead acid baterai bosku, aki kering bosku, tapi hati-hati bosku ya kalau misalnya ada pertanyaan sama kayak akinya motor sama bentuknya, tapi untuk kodenya beda, kalau sepeda listrik ini menggunakan kode yang 2HR bosku untuk baterainya sendiri, untuk sepeda listrik tipe Ecu ini bosku ya sudah 48 volt 12 ampere Untuk beban yang bisa dimuat bosku 120 kilo Nah selain itu jarak tempuhnya Jarak tempuhnya 40 km per jam, 40 km kurang lebih segitu jarak tempuhnya bosku Kalau kecepatannya 35 km per jam Kurang lebih di angka segitu bosku Karena nggak ada spidol untuk kecepatan sendiri kan bosku Sudah bosku sudah bos, saya jelaskan Oh maaf bosku banyak bosku ya banyak kita Seandus echo ini Menggunakan ukuran ban ring 14 2,50 bosku 14,2,50 Untuk remnya masih menggunakan brake bosku Kalau bahasa kita Rem tromol depan belakang Dari lengkap diskop depan Dan diskop belakang bosku jadi nyaman untuk kendaraan bosku Nah untuk sunrise icu ini sendiri Bisa diatur untuk dudukan depan bosku Ini yang paling pendek Bisa ditinggikan lagi bosku Bisa diatur bosku Nah untuk fiturnya bosku Kalau menurut saya harga dengan Harga 4,6 bosku ya Satu situ ini 100 menurutlah bosku dengan spesifikasinya seperti itu kalau menurut saya bosku ya kita coba bosku ya kita lihat fitur-fitur yang ada bosku ini untuk speedonya untuk indikator baterai rating belakang bosku saya udah menggunakan led bosku jadi cukup terang bosku udah pedal assist bosku pen <tuk> pedal asisnya, jadi kalau sepeda listrik ini bosku ya kalau ada pertanyaan, biasanya ada pertanyaan ke saya, mas berat nggak jelas berat kalau di kayu biasa bosku soalnya kan bawa 4 baterai itu setara berapa kilo dan bosku kurang lebih 10 kilo 4 baterai Nah, ini kenapa saya bilang ringan bosku ya. Saya bilang ini ringan bosku karena sudah menggunakan pedal assist bosku. Kita cek bosku ya. Dua kali putaran bosku. Terteknya naik rodanya, roda belakang, penggerak bosku ke dinamo. Kita coba lagi bosku. Fitur lainnya USB charger Nah, ini itu dia juga sudah menggunakan remote keyless bosku ini keyless kita coba bosku ya kita nyalakan tempat kontak sudah nyala bosku jalan dia bosku untuk mematikan cuman yang tembok buka ini bosku yang tengah satu kali untuk mengunci yang ini bosku Tanya, bosku Untuk pengecasan, pengecasan ini masih belum baterai portable bosku. Baterainya ketanam di sini. Pengecasannya lewat sini bosku. Nah, untuk masalah pertanyaan garansi bosku ya. Garansi untuk tipe ECO ini sendiri Untuk mereknya Sunrise Untuk garansinya itu Garansi baterai 6 bulan bosku kelistrikan 6 bulan Penggerak motornya 1 tahun bosku Oh iya bosku Untuk pembelian unit sepeda listrik bosku ya Untuk tipe ECO ini Pasti dapat charger, include juga sama charger, sama sepionya bosku Cukup sekian review dari saya bosku ya Untuk sepeda listrik tipe ecu Kalau misalkan ada pertanyaan atau mungkin mau request review yang sepeda listrik atau motor listrik tipe lain yang ada di showroom, saya Bisa tulis di kolom komentar di bawah bosku ya Sekian, terima kasih, salam listrik bosku